Yaman di sini ada info soal jadwal tayang video di channel YouTube-nya Rizky Bilar. Kita lihat aja persahabat ya, Rizky Bilar YouTube channel. Yuk, catat jadwal tayangnya hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu. Itulah hari persahabatnya yang dimana akan diunggah vlog-vlog video terbaru di channel YouTube-nya Kakak Rizky Bilar. Dicatat, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa setiap hari Senin Selasa Jumat Sabtu dan Minggu itu adalah hari di mana video yang selalu akan di-up di channel YouTube-nya Abang Bilar info ini kita dapatkan juga dari Leslar Update teman-teman tidak ada kalimat caption dituliskan Cus, catat di jidat biar gak ketinggalan kereta. Katanya tuh, para sahabat ya diingetin kembali oleh listener update nih. <laughs> Ini cute banget ya, geser banget kalimat captionnya. Dan kita lihat juga, tentu dalam postingan tersebut ada kalimat komentar yang cute-cute banget nih dari akun Wulan Alam Syah. 1234 menyatakan Rabu Kamis disuruh ngeladinin suami dulu Aduh bikin ngakak aja nih para sahabat ya <laughs> Gesrek dari fans tentunya menular dari Idola kita, kakak Bilar dan keluarga besarnya Sungguh luar biasa membuat kita ketawa bahagia Dan mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan Kepada rumah tangga Dede Elasti dan kakak Bilar Berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan persahabat ya ini penyampaian dari atau pernyataan dari Om Izhar persahabat ya ketika diwawancara di intens persahabat Om Izhar juga memberikan pernyataan bahwa Om Izhar itu juga gak sabar menantikan Leslar Junior persahabat ya Masya Allah Tentu Om Izhar pun memberikan Pernyataan ultimatum kepada Leslar Bahwa harus bekerja keras Persahabat ya Kepada Lesi dan Bilar Supaya Leslar Junior cepat jadi Wow <laughs> Ini cute banget persahabat ya Doakan mudah-mudahan Dede dan kakak Bilar Mendapatkan secepatnya momongan persahabat ya Kita makin gak sabar Menantikan keponakan online kita Leslar Junior Dan kita lihat juga persahabat ya Dalam unggahan ini Diunggah oleh akun anak anuskar Leslar ada kalimat caption yang dituliskan, PN juga gak sabar nunggu Leslar Junior, harus usaha yang keras ya Bapak Bilar, biar cepet jadi, Masya Allah persahabatnya. Harus kerja keras banget nih kakak Bilar dan dedek Laske Jura, supaya bisa mendapatkan secepatnya momongan Leslar Junior. Para fans sudah nggak sabar menantikan, tentunya keponakan online para sahabatnya. Berikutnya, masih di akun Instagram yang sama, kita lihat sahabatnya ada sebuah postingan nih. Ini momen ketika Rizky Pilar ini meminta ganti baju karena bajunya kekecilan, persahabatnya. Ini kayaknya efek bahagia banget, bukan baju yang kecil tapi badannya yang melar katanya tuh, kita lihat dalam sebuah kalimat Bukan bajunya yang salah abang bi, tapi badannya yang semakin membesar Efek bahagia, Masya Allah bar sahabat, ya. <guruh> Makin subur aja memang rezeki Bilar, mudah-mudahan selalu bahagia bersama Dede Lesti Kejora Dan kita lihat juga Dalam postingan ini banyak sekali komentar, banyak sekali respon Ya ini salah satunya dari akun Alexa 11334 mengatakan WKWK WK, kayak anak sekolah yang tiba-tiba harus masuk setelah 2 tahun ke sekolah <laughs> Baju pada gak muat Masya Allah Ini adalah efek bahagianya persahabat Ya makin subur makin bahagia aja nih kakak Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan dari Maharani Unscore Ade, ini adalah akun Ibunda Amabel, ya, Amabel Nenata Dan tentunya di disini merepost kembali unggahan Lintudai Ada sebuah postingan foto Dedek Lesti, Kakak Bilar, dan Amabel Nenata Ini adalah momen ketika di acara akad pernikahan Dan kita lihat ada sebuah kalimat Sigur Lesti kejoran nutupin alis Mua bongkar fakta, kita nggak bisa memaksa Mata-mata Lintudai ini adalah kalimat yang dituliskan oleh Lintuda ya para sahabat ya, banyak netizen yang berkomentar nyinyir karena si Gerlasti ke kejora terlalu turun dan menutup alis. Di sini kita lihat ada kalimat caption yang dituliskan oleh Ibunda Amabel, muka Amabel yang kemana-mana sambil dikasih emot ngakak tuh ya, <laughs> Ini masih aja mempermasalahkan make up para sahabat, ya Siger dedek Lasik katanya ini terlalu turun dan menutupi alis ini dibahas aja para sahabat, ya Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik kepada dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar. Mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang sirik dan selalu diberikan kebahagiaan untuk mereka. Amin. Ya rabbal alamin. Dan berikutnya. Ada sebuah unggahan spesial nih para sahabat Yang memakai baju hijau Masya Allah banyak sekali kostum gaun Yang dipakai oleh Dedek Alessi Tentunya para sahabat, ya di acara siraman Masya Allah terlihat sangat cantik Dan sangat anggun persahabatnya ya Di pagi ini tentu kita merasa bahagia Melihat postingan ini semakin adem Melihatnya persahabatnya sahabat ya Doakan selalu untuk idola kita Ini yang multi talent Yang selalu memberikan inspirasi Dan contoh yang baik Berikutnya kita lihat Ada sebuah unggahan Ini adalah Tentunya unggahan karangan bunga Ucapan selamat, monsteri yang ke-13 bulan ini, ada jargon terbaru dari fans Leslar. persahabatnya. ya Heavy 13 monsteri, Rizky Bilar, dan Lestiani. Kawal sampai melahirkan, itu jargon terbarunya, para sahabat, ya Kawal sampai melahirkan sebelumnya, kawal sampai halal. Sekarang tentu kawal sampai melahirkan, doakan yang terbaik saja, mudah-mudahan secepatnya diberikan omongan dan kita mendapatkan keponakan online berikutnya ada sebuah unggahan di persahabat yang mengejutkan juga kita nih diunggah oleh Indosiar kita lihat di sini ada sebuah postingan foto masa kecil kakak Bilar dan dedek Lesti 2005 masa kecil Lesti dan Bilar dulu dan sekarang dan 2021 sekarang sudah menjadi pasangan suami istri persahabat ya. Dan kita lihat di slide ke selanjutnya ada komentar gercep dari Dedek Lesti Kejora 29 detik ini persahabat ya. Lesti Kejora mengatakan maaf min itu bukan foto kecil saya dengan tegasnya persahabat ya bahwa Dedek Lesti menyampaikan untuk foto masa kecil dedek les itu bukan dedek lesi persahabatnya ya, dicatat bahwa foto yang ada di postingan ini itu bukan foto masa kecil dedek les di kejora ini diunggah kembali oleh akun les public kalimat caption pun dituliskan langsung di komen dede amazing 29 detik yang lalu <laughs> emang cute banget ya Persahabat jadi ya, Dalatil langsung berkomentar bahwa itu memang bukan dirinya. Berikutnya persahabat ada unggahan spesial juga dari Indosiar. Ini mengunggah sebuah postingan kapan ya tasyakuran Leslar? Wow, apakah tentunya akan dipending kembali? Belum tahu acara tasyakuran Leslar yang sebelumnya diinfokan di tanggal 29 Agustus. Persahabat ya di sini kita lihat Siraman Uda. Tentunya akan nikah juga Udah sah Dan buku nikah udah di tangan Tasyakuran kapan ya dek Tuh persahabatnya kayaknya belum pasti juga persahabat Kita lihat Ada kalimat caption yang dituliskan Pasti juga sudah pada nungguin kan kapan Tasyakuran leslah -les, segera dilaksanakan Sama ummin juga nih kira-kira kapan ya Tuh masih belum pasti Bismillah saja Kapanpun itu, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik buat kelancaran acara-acara Dedek Lesti dan Kakak Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Mudah-mudahan ada kabar bahagia hari ini. Tetap setuju dan pandangan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini tuh informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.